Nah. Nah. habis bebenah Nyari-nyari baju Sekarang madang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. I think this shows dimanapun kalian berada, coba kembali bersama mimin di channel YouTube Hilya TV yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate mengenai Ayu Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, kita akan melihat kebersamaan Ayu Ting Ting bersama dengan keluarga yang sudah obrak-abrak rumah nikahnya mencari sesuatu dan akhirnya mereka makan bersama. Lihat saja kebersamaan Ayah Rojak dan semua keluarga terutama Ayu Ting dan juga ada Syifa dan juga nurul agustami Keisara. Dan juga semuanya kumpul bersama makan seadanya walaupun dengan dan seadanya ada, ada piring plastik kesayangan di pemirsa Ayu ting, ting yang selalu menyempatkan waktunya bersama dengan keluarga jika ada momen-momen kosong ini Dan terutama bersama dengan Ayah Rojak adalah sesuatu yang sangat membahagiakan untuk Ayu Ting Ting karena bisa berkumpul dengan keluarga. Dan maksudnya bisa bersantap bersama itu lebih menyenangkan pemirsa. Dan meninggalkan informasi Ting yang sedang makan bersama dengan keluarga tercinta. Di sini ada Shiva yang sedang berdendang dengan si cantik emerah. Sumerah adalah anak pertama dari Syifa, ponakan pertama untuk Ayu Ting Ting yang posnya sangat disayangi pemimir untuk Syifa dan juga Sumerah semoga sehat selalu dan semoga Sumerah menjadi anak kebanggaan dan soleha amin ya robbal alami dan selanjutnya juga dimana sini Bronis TV belum hadir secara maksimal ya pemirsa dikarenakan para hostnya masih liburan dan pastinya masih bersama dengan keluarga jadi brownies tv hanya menghadirkan beberapa cuplikan yang sudah tayang dan dipersembahkan lagi cuplikan-cuplikan yang paling menggemaskan dan lucu pastinya tapi jangan lupa untuk sahabat semua nanti brownies akan live lagi secara langsung menemani sahabat semua di rumah jika para hostnya sudah berlibur dan sudah pada pulang tentunya. Dan berita selanjutnya di sini Brownies TV menghadirkan pasangan-pasangan fenomenal yang pernah hadir dan pastinya mengisi kebahagiaan di Brownies TV. Dan bagian awal semua, pasangan siapakah yang paling fenomenal di pemirsa yang penasaran langsung di nonton di perus TV ya? Setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat Wah wah, pasangan terfenomenal nih Andi Astral dan juga Itintik pastinya akan juga menghiasi menghias si layar berwarnis pada kesempatan kali ini. Bagaimanapun semua, selain itu di sini juga ada beberapa informasi mengenai status terbaru yang ayu titit tuliskan di akun Instagram pribadinya dan langsung dikomentari bahkan di like langsung oleh boy William. Semakin hari persahabatan ITT dan juga Boy William semakin terasa nih karena semuanya sudah mulai terbuka antara ITT dan juga Boy William saling mengomentari dan bahkan saling like satu sama lain like di status mereka. Sehat selalu untuk Boy dan juga Ayul, semoga selalu berkah dan semoga selalu lancar semua pekerjaannya. Amin ya rabbal alamin. Status terbaru ITT yang langsung dia sukai dan di-like langsung oleh Boy William beberapa menit yang lalu di mana yang ke-2023 selamat datang tahun baru dan langsung nih Boy William memberikan semangat dan juga like-nya untuk Ayu bahkan mengomentarinya dengan komentar yang sangat lucu dan juga menggemaskan happy new year jagi-jagi-jagi ya wah kesayangan-kesayangan ya kesayangannya Boy William nih yang lagi malsah tentunya dan disini juga ada status Boy William yang langsung di Selamat tinggal 2022, saya belajar banyak tahun ini dan saya bangga pada diri saya sendiri Mari bawa kembang api tulisi Boy William yang langsung dibom like me oleh ayu Ting Wah wah bersama memang hakiki ya dari dulu hingga saat ini Mereka selalu berikan semangat satu sama lain Semoga I dan Boy bisa selalu best friend ya Bisa selalu bersahabat dan semoga karirnya semakin cemerlang amin nyerobal alami. Dan salas tersebut pun langsung di komentar ini oleh para sahabat dari Siska. Artinya apaan yang dibalas jagi-jagi? Kurang lebih happy new year Chang -Nia. Wah Chang artinya sayang ya pemirsa. Dari sahabat kita nih 76 28 menit yang lalu pas kemarin lihat postingan New Year's-nya Boy agak deg-degan, ayah naon apa dia mau move on dari semua hal yang di 2022 hilang di overthinkingnya dengan lihat post hari ini wah ada yang bahagia nih ya. Kemudian juga berbunga-bunga hatiku. Kemudian juga awal yang indah awali dengan yang manis Boy William Ayu Tingty. Meninggalkan yang manis-manis Ayu dan juga Boy William yang saling berbalas komentar di akun Instagram pribadi mereka. Di sini ada informasi selanjutnya mengenai Ayu Ting Ting di mana ada salah satu band Korea yang meng-cover lagu Ayu Ting Ting dengan versi yang sangat lucu dan juga mengembaskan versi barunya di TikTok dan lagu tersebut pun terasa sangat nyaman di telinga dan pastinya sangat adem nih ya pas banget di telinga dan full banget nih, semoga aja bukan copyright dari lagu-lagu Ayu -lagu Ting Ting ya pemirsa, tapi dibawakan oleh para boy band yang memang Asal dari negeri Jiran sana, lagu Ayu Ting yang sudah lama ini pun kembali bersinar nih, pemirsa. Versi terbaru di TikTok ya, salah satu sahabat berembuk aja di TikTok dan didengarkan dengan seksama. Ternyata lagu tersebut adalah lagu Ayu Ting Bagi sahabat semua yang penasaran, nanti mimin putar lihat ya, sedikit aja nih karena takut kena coffee pemirsa. Hahaha, agak sahabat di sini juga ada beberapa kegiatan Ayu Ting yang pastinya luar biasa. Walaupun libur, tapi tetap menemani kita semua Baik di laporan maupun di Semangat untuk sama sama di rumah Jangan lupa selalu jaga kesehatan Miminahiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <San> In uh, uh, uh, uh, uh. our right habis berbenah nyari-nyari baju sekarang uh, madah ntar nah. pasti son. Hmm. <laughs> kalau si Tepen lagi dingin, jangan jangan lagi ribisi kebacaan ya. Karena <laughs> ya, <laughs> ke ya. <laughs> ya, ada orang kalau begini ya, ya. bapak ibu ini ini ini hmm. denger nih, gue kemarin jalan ke taman mini aja malu ribisi. Kau <laughs> yang punya bening dunia sendiri kau. Pernah nyari nyari baju sekarang uh, ada. Nah. Hmm. Ini Nih ya kan? Entar ntar pasti son. Kalau <laughs>